Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel youtube SMPN 1 Angsorojo yang tentunya kami akan menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah yaitu berkaitan dengan lomba-lomba dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini pastinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun-tahun sebelumnya semua kegiatan lomba bisa dilaksanakan secara serentak di sekolah Namun untuk tahun kali ini berbeda Yaitu dilaksanakan secara online atau bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing Apa saja lombanya? Yang pertama Membaca undang-undang Teman-teman ketentuannya kalian cukup membaca teks undang-undang dengan tepat dan benar Dan jangan lupa bentuknya harus and ya Lomba membuat dan membacakan puisi yang bertemakan pahlawan Jangan lupa bikinnya satu aja yang teman-teman Lomba yang ketiga yaitu menyanyikan lagu nasional Nah ketentuannya sama ya teman-teman Cukup satu lagu, boleh tanpa memakai musik Tetapi lebih bagus menggunakan aransemen musik Lomba yang terakhir adalah lomba membuat video Atau bisa dikatakan dengan vlog Ketentuan dari video ini adalah Bertemakan tentang nasionalisme atau patriotisme Kalian bisa membuat dalam bentuk cerita atau drama Jangan lupa ya teman-teman Durasinya hanya 3 menit dan maksimal 10 menit Jangan lupa teman-teman Pengiriman hasil video bisa dimulai dari tanggal 11 sampai 25 Agustus 2020 Untuk pengumuman pemenang bisa dilihat di video selanjutnya ya teman-teman Pada tanggal 28 Agustus 2020 Bagi para pemenang Baik juara 1, 2, maupun 3 Masing-masing akan mendapatkan hadiah Berupa tropi, piagam, dan voucher kuota loh Enak kan? Pembagian hadiahnya tentunya akan diberikan di sekolah loh teman-teman Pada tanggal 31 Agustus 2020